Oke, sebelum kita masuk ke videonya, di sini gua mau merekomendasikan salah satu website yang berisi seputar gaming Seperti bagaimana cara mendapatkan Diamond gratis, Magic Cube gratis, dan lain-lain Hanya di tusvideojuegos4.com Untuk linknya ada di deskripsi ya cuy Just like the day that I meet you The theater forever set it. Apa nih? Event baru kah? Hmm. Mari kita hajar nggak ada pikir. Udah Klik di sini. Alright, baby. Ananjay. Tanpa menunggu ayam jantan bertelur. Yuk kita gas kencuy. Jangan ingatkan lagi. Oh, jelas-jelas sudah. Jangan ingatkan saya lagi, sumpah. Oke, spin pertama nih. Wah, wah, wah, langsung dapet dua telur biawak. Wah, bau-baunya hoki banget nih, gua nih coba deh coba coba coba coba coba sumpah bener enak banget lanjut Um, kayaknya bakalan lama banget sih ini cuy Jadi mungkin ntar videonya bakalan dicepetin aja kali ya Ya, yeah, sampai kita dapat 5 telur cicak ini nih Tadi biawak, sekarang cicak Ehm, um, lanjut lanjut lanjut Aba boy deep sendeng naik red naik naik naik ini naik ngamembolak. Enak <tuk> namanya oh ini namet ada, ini aku Oke. Okay. Akhirnya setelah kita menunggu sekitar empat harian, akhirnya kita dapat juga nih telur ya kan. Langsung saja kita claim di sini. Dapat dua emet juga cuy di sini ternyata. Wah, udah sih worth it banget buat kalian dapetin cuy. Ini yang dinamakan paket komplit gitu kan? Sia-sia gitu, gue habisin sekitar 2800an diamond lah, dan di sini kita bisa merubah warna dari masing-masing bagiannya, seperti skin baju atau celananya, sesuai dengan warna yang kita inginkan. Terus, mari kita coba pakai emotnya, cuy! Buju buset, keren bet, keren nih emotnya. Boleh, boleh, boleh, Garena, boleh nih. Gua suka nih event-event kayak gini nih, ya kan? Dan kalau kita pakai emote dance yang ini... Saat berada di room bersama teman mabar kita gitu kan... Maka semua teman kita itu akan ikut menari bersama. Kurang keren gimana ya kan kalau kayak gini nih. Ini... Emot pertama yang bisa apa ya menyeluruh atau apalah nih sebutannya nih pokoknya kalau kita pakai emot ini teman kita itu juga ikut-ikutan layaknya dia punya emot gitu ini boleh banget nih buat konten jedak-jeduk nih boleh nih gua rekomendasikan banget sih kalian pakai emot ini dan oke okay, langsung saja kita cobain set bundle Evo Cobra ini di in game ya Sekui. oke okay, kita udah di pulau tunggu nih cuy yuk Coba kita lihat reaksi dari player-player lain ya kan nah, udah punya bandel ini tuh belum nih sama Jangankan diriku, Nih. <tuh> yuk kita menari bersama di sini, Bung Ganda. <tuh> <tuh> Ini, ini bukan pamer atau sombong ya kan ya apa ya lihat reaksi gitu eksperimen 2 juta bos yang yang ini kah yang yang ini kah ya yang nggak semua juga sih um, biasanya pakai garam sih kalau manis Man, tutup. Man, tutup nanti Oke okay. Tadi lupa mau klem masuk, <gih> masuk konten nih, masuk konten nih. Gila, gila. Burik. kali. Terus lah. Dibilang burik anjir. Aku... Bandel baru kayak gini dibilang burik. Wah, parah si Anwar anjir. Okay gak ada a, ah, laksian war. Aku kayak Oh beli -beli. jadi ada uh, efek <tik> itu asap-asap warna merah atau apalah tadi itu <tik> tapi lumayan keren juga sih. <tik> boleh lah, boleh lah desainnya ya kan? Ini <tik> ngomong-ngomong nih, gua mah bersama <tik> dua, apa ya? Dua <tik> cewek bocil lah, <tik> <tik> masih di bawah umur cuy kamu bilang salamnya pacarnya Aduh. Okay, okay. Eh ada orang. Ah okay. <tuh> eh, kau kenok satu. hati-hati deh kalau <tuh> jalan deh ya kan. Eh, Ati hati, -hati. Itu. Bang, itu udah bantai, bantai. mana lagi tadi? Bang, kapten, lagi buat konten. Biar konten. <tuh> <tuh> Aduh nggak kenok <tuh>. lagi. Eh? Kosong. Aduh. Sakit juga anjir. kena Oke, alah. Eh bisa nih, bisa, bisa, bisa. Bisa. Tapi eh, lucu juga sih suaranya eh, anak ini gitu kan. Diancurin, ya, hancurin, hancurin. Alright. Oh, oh, rata udah apa nama WA-nya? Siapa yang mana? Ya? Ya, ini nama wa. Yang mana kan? Yang yang Mister 77 kan? Iya. Ya. Nama wa aku kan. Nih jujur jujur aja ya kan? Nih gua nggak ngerti sama sekali nih apa yang diobrol ini. Lagi ciodan atau lagi apa kurang tahun nih? Itu tadi nomor abang tuh kamu siap terus cetabang kecil, namanya siapa? Nama, namanya Nuar. Nuar, Nuar, Nuar, kenapa nggak ada yang nanyain gua dah? Aduh, Bang Sultan, gato. tuh <guluk> itu anjir gitu. jangan di sampingnya mahal gila A aku malah malas main sama bakapten ini gila bandelnya burik kok anjir bandelnya burik enggak ya, tuh nih gua habis banyak nih ya kan nggak murah nih bandel nih kayak manalah kau anggap nih burik katanya <tuk> burik akanya burik, <tuk> lagi. Akanya burik oh, lagi waduh itu bagus kayaknya konfik ah dibilang konfik lagi ya kan dibilang konfik ini gue habis banyak nih dibilang konfik ah udahlah udahlah kita konfik aja lah besok besok ya kan nggak usah ngepin sepin sama aja gitu nggak nggak nggak nggak butuh air aku aku butuhnya pengakuan aja hapus sih Tunggu, kakaknya Ira. Kenapa kakaknya itu cantik? Aduh, Tapi aduh, sombong. nih, mulut-mulut buaya ya, kan? Aduh, kadal hmm, dia sombong <Gasih> di situ. Bang Sultan di situ, Bang Sultan di gitu. di banyak banget, belakang ini bukan gitu, itu, aduh, di dimarahin kita nih, dimarahin kita nih, aduh. Aduh. Uh, ya, ya, ya maaf Abang Abang sini, tahu tadi ya kan Itu sini, tahu sama, nih sama ibunya kah, udah biasa Ya sakit juga nih yang ini apa sih malam hidup maju, maju. Bentar, lah bisa kali ya ntar aduh baru juga nyampe sini Kabur aja bang, kabur aja bang. Dia datang ke sini bang. Aduh, nggak ada, nggak ada, nggak ada kata kabur apa ini. Teman itu ya, aduh bisa nggak bisa selamatkan lah. Iya ya sabar, sabar, sabar, santai, santai. Eh kok nyangkut anjir Oh, kenok satu. Esa, eh, nah, itu glow wall, kok bisa di situ um, Udah balik lobby, balik lobby lah. <tuh> <tuh> <tuh> Oke, mungkin cukup segini aja untuk video kali ini. Untuk set bandelnya worth it banget sih buat kalian dapetin, cuy. Kalau memang kalian pengen dan diamond kalian ada gitu kan. Jika kalian suka dengan video ini, bisa kalian like dan share ke teman-teman kalian.